artis cilik Indonesia terkaya menjadi salah satu keyword yang kerap dicari oleh para netizen. Selut beluk kehidupan mereka menarik untuk disimak, lantaran mereka tidak perlu lagi repot-repot mencari uang, karena sang orang tua telah memiliki banyak pundi-pundi kekayaan. Merangkum dari berbagai sumber, berikut deretan artis cilik Indonesia terkaya. Artis cilik Indonesia terkaya yang pertama adalah Hahtan Halilintar, sebagai anggota keluarga Gen Halilintar, tentunya anak lelaki yang satu ini tak perlu ditanya lagi soal harta dan kesuksesan. Menurut Social Blade, penghasilan anak bungsu Gen Halilintar ini bisa mencapai 5 juta rupiah per bulan hanya lewat Youtube saja. Belum lagi jika menghitung harta dari keluarganya. Artis cilik Indonesia terkaya yang kedua juga berasal dari Gen Halilintar yaitu Siti Saleha. Lahir pada 2010, anak perempuan ini sudah memiliki 2,3 juta subscribers di YouTube dan diperkirakan bisa mendapat 10 juta rupiah per bulan. Sama seperti Hahtan, penghasilan ini tentunya hanya menjadi sekedar uang jajan jika melihat harta keluarganya. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Artis Cilik Indonesia terkaya berikutnya adalah Betran Peto Putra Onsu. Putra asuh Ruben Onsu ini kini meniti karir sebagai musisi cilik semenjak merilis berbagai single pada 2019. Sepat dibilang punya uang 7 miliar rupiah di rekeningnya, tentu saja warga warganeh tak kaget karena mengetahui banyaknya bisnis dan proyek yang dimiliki oleh sang ayah. Artis cilik Indonesia terkaya yang selanjutnya adalah Thalia Putri Onsu. merupakan putri pertama dari Ruben dan Sarwenda, sekaligus adik dari Betran. Talia juga kini meniti karir sebagai musisi cilik di industri hiburan tanah air. Debut dengan single happy family yang dia nyanyikan bersama keluarga, harta milik perempuan kelahiran 2015 ini tentunya tak hanya berasal dari karirnya, namun juga dari bisnis milik sang ayah. Artis cilik Indonesia terkaya yang terakhir dalam daftar ini adalah Rafathar. Tentu sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, Rafathar adalah putra sulung dari Rafi Ahmad dan Nagita Slavina. Sudah disorot kehidupannya bahkan sejak lahir, kekayaan Rafathar bahkan sudah mencakup rumah produksi, apartemen, hotel,